minggu adik-adik Halo adik-adik, gimana kabarnya? Sehat kan? Semoga sehat semua ya Nah hari ini dalam IHMPA tanggal 12 Desember Kita akan dilayani oleh Kak Asad dan Kanomi sebagai liturgos Lalu di Gitaris ada Kak Tommy dan di kahonis ada Kak Daniel Serta pelayan firman dan pelayan aktivitas ada Kak Astrid dan Kak Iwan di TK Lalu di kelas kecil ada kabrigita dan Kariska dan di AT atau kelas tanggung ada Katasia dan Kareca. Nah, adik-adik sebelum kita memasuki ibadah kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu cuit-cuit pampa. Ibadah ya bisa dong. Oke, okay. kita mau mulai ibadah. Adik-adik boleh persiapkan hatinya, sikap saat teduh yang baik karena kita mau saat teduh, saat teduh dimulai. Satu, dua, selesai Nah adik-adik masih tetap berdiri Karena adik-adik Kita akan melakukan satu pujian Dari Kidun Trio 49 Baik pertama dan kedua Semua yang tercipta mata Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih karena Tuhan Masih menyertai kehidupan kami Saat ini kami sudah siap untuk Boleh memuji Tuhan dan akan Mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini Dari awal hingga akhir Hanya seturut dengan kandakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Adik-adik boleh duduk lagi Nah, Adik-adik Sekarang Tiba waktunya kita untuk membaca masmur pujian. Ayo diambil kitabnya, kita buka dari masmur 111 ayat 1-5. Kita masmur. ketemu masmur 111 ayat 1-5 sampai yang berbunyi demikian. Masmur 111 ayatnya yang pertama hingga yang kelima. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati,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 ia ya, ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagi nih. Dari kidung Ceria 151, Aku Bersuka Cita. Kita nyanyikan dua kali ya. adik, kita akan mendengarkan firman nih. Jadi, kita dengar firman yuk. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Wah, kata saya senang banget bisa ketemu lagi sama adik-adik di kelas tanggung. Hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siapin Alkitabnya kan? Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Ayo anak kelas tanggung udah jago Pasti buka Alkitabnya Mazmur 105 ayat 1-11 sampai Sudah ketemu semua Kalau udah ketemu Kita biarin Alkitab kita tetap terbuka Kita mau berdoa dulu ya Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Bapa untuk setiap berkat Anugerah yang boleh Tuhan berikan kepada kami Terima kasih engkau sudah bangunkan kami Pagi hari ini Dan saat ini Tuhan kami mau bersama-sama Membaca firmanmu dan mendengarkan firmanmu Kiranya Tuhan boleh memberkati hambamu yang akan menyampaikan firman kepada adik-adik layan kami. Biarlah kami boleh mengerti akan firman yang disampaikan dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah dibuka lagi tadi alkitabnya dari Mazmur 105 ayat 1-11 yang berbunyi demikian. Shalom, selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Mazmur 105, ayat 1-11 Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di Masa Lampau Bersyukurlah kepada Tuhan Serukanlah namanya Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa Bernyanyilah baginya Bermazmurlah baginya Percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib Bermagalah di dalam namanya yang kudus. Biarkan bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajah-wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Muzizat-muzizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham. Hamba yang hambanya. Hai anak-anak Yakub, Orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan, Allah kita di seluruh bumi. Berlaku penghukumannya, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada seribu angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firmannya kepadamu akan kuberikan tanah kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik Mas Mur yang kita baca tadi, sekarang katanya mau tanya siapa sih penulisnya? Ada yang tahu? Pasti anak-anak kelas -anak tanggung udah nggak asing lagi nih sama penulis kitab Mas Mur ini. Siapa? Vito Sergio. Iya betul, penulisnya adalah Raja, da Raja Daud. Nah Mazmur yang kita baca ini mau e, mengajak kita untuk selalu memuji kepada Allah atas segala pertolongan Allah kepada kita adik-adik. Dan e, terutama pada saat itu adalah mau mengajakkan kepada bangsa Israel untuk selalu bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan Allah kepada bangsa Israel mulai dari bangsa Israel di tanah Mesir keluar menuju ke tanah perjanjian di mana apa tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel Noel betul pinter tanah kan tanah kanaan nah kata semu tanya lagi nih adik-adik berapa lama sih bangsa Israel berada di tanah Mesir ayo ada yang ingat coba DJ atau Annabelle Berapa lama ya bangsa Israel berada di Tanah Mesir? Coba kita buka di Keluaran 12. Kita baca Keluaran 12 ayat 40. Itu dikasih tahu di sana. Berapa lama bangsa Israel berada di Tanah Mesir? Keluaran 12 ayat 40. Kata saya baca ini ya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun berapa 430 tahun adik-adik wow lama sekali ya dan bagaimana kehidupan bangsa Israel selama di tanah Mesir mereka dijadikan pekerja mereka dijadikan budak mereka kerjanya ada yang nggak dibayar kerjanya dari pagi sampai malam pokoknya aduh nggak enak banget hidupnya nah bangsa Israel memohon kepada Tuhan Allah untuk mengeluarkan mereka dari tanah tanah Mesir Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah adik-adik? Pastinya dong karena bangsa Israel adalah bangsa kesayangannya Tuhan Allah Maka Tuhan Allah mengasihi bangsa Israel dan mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir Selama 430 tahun mereka berada di Mesir adik-adik Lalu setelah mereka bisa keluar dari tanah Mesir Apakah mereka bisa langsung senang-senang karena mereka bisa e, ke tanah kanaan katanya tanah-kanaan, tanahnya subur, banyak makanannya mereka nggak bisa nggak lagi jadi pekerja atau budak Apakah lantas mereka bisa jadi senang-senang adik-adik? Oh tentu tidak ya adik-adik mereka harus kembali menghadapi tantangan berikutnya nih adik-adik Di mana perjalanan mereka menuju ke tanah kanan itu nggak mudah. Mereka harus melewati padang-padang gurun. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Berapa lama perjalanan bangsa Israel menuju ke Tanah Kanaan? Coba Mia atau Anya. Ada yang tahu berapa lama bangsa Israel berjalan sampai ke Kanaan? Berapa? Betul, 40, 40 tahun. Wah adik-adik, sebenarnya dari Mesir ke Tanah Kanan itu enggak lama, enggak sampai 40 tahun tapi Tuhan Allah membuat bangsa Israel muter melewati padang gurun selama 40 tahun supaya bangsa Israel bisa menyadari bisa merasakan dan juga menganggap bahwa perjalanan mereka ini bisa sampai ke Tanah Kanan itu semua hanya karena pertolongan Tuhan bukan karena kuat dan gagahnya mereka adik-adik Lalu selama di perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan Banyak banget berkat dan pertolongan yang Tuhan Allah e, lakukan kepada bangsa Israel Apa aja? Mulai dari, inget gak waktu mereka dikejar-kejar sama tentara Mesir Terus mereka diperhadapkan di sebuah laut yang sangat luas Ingat kan? Apa yang Tuhan Allah lakukan, pertolongan apa yang Tuhan Allah lakukan kepada bangsa Israel? Benar, melalui tongkatnya Nabi Musa, lalu laut teberau itu bisa terbelah menjadi dua. Dan bangsa Israel bisa jalan di tanah yang kering di tengah-tengahnya. Setelah itu, setelah mereka sampai di ujung, akhirnya tentara Mesir yang dihabiskan oleh air laut. Luar biasa pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir ke tanah kanan itu enggak satu dua orang atau sepuluh atau dua puluh orang. Berjuta-juta orang adik-adik. Luar biasa pertolongan Tuhan. Enggak sampai di situ. Bukan cuma menyelamatkan bangsa Israel dari menyeberangi Laut Teberau. Tapi saat mereka kehausan, saat mereka kelaparan, Tuhan Allah menyediakan Tuhan Allah memberikan kepada bangsa Israel air minum yang keluar dari bukit batu adik-adik. Tak terus, bukan cuma air minum aja. Tuhan Allah juga menyediakan makanan. Ada yang tahu nggak makanan bangsa Israel selama di padang gurun? Apa aja, Beni atau Kartika, ada yang ingat apa makanan bangsa Israel selama di padang gurun? Kata saya Kasih tahu, kata saya ingetin lagi, yaitu adalah... Roti mana dan burung burung puyuh setiap pagi, loh adik-adik, roti mananya itu selalu ada disiapkan sama Tuhan untuk bangsa Israel. Jadi, pasti ya, mereka bawa persiapannya e, dari Israel menuju ke Kanaan pasti gak banyak, dan mereka di perjalanan selama 40 tahun. Dan di padang gurun gak ada warung, gak ada pasar jadi mereka tidak bisa beli bahan makanan ya kan untuk mereka makan dan minum. Tapi Tuhan Allah siapkan, Tuhan Allah cukupkan adik-adik selama 40 tahun. Bukan cuma itu doang, tapi Tuhan Allah juga menyediakan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari sebagai petunjuk jalan dan untuk melindungi bangsa Israel. Adik-adik, kalau misalnya kita search di Google gitu ya, kata saya lihat suhu maksimal di Padang Gurun tuh kalau siang hari itu sampai 38 derajat loh. Bayangin panasnya seperti apa kita kalau yang adik-adik mungkin di handphonenya suka ada ya di halaman ya di depannya tuh keterangan suhu pada hari ini misalnya 34 derajat. Itu kita udah, Ka panas banget. Kayaknya matahari tuh di atas kepala gitu kan ini bisa sampai 38 derajat dan pada malam hari itu bisa sampai minus adik-adik, minus 18 derajat maksimalnya aduh kayaknya kalau kita pasang AC di rumah atau di kamar aja 16 derajat tuh udah dingin 20 derajat juga udah dingin pagi-pagi kita udah ngerasa menggigil ini sampai minus 18 derajat pasti hmm, dingin, dingin banget tapi tadi Tuhan Allah menyertai bangsa Israel setiap harinya, setiap siang hari akan selalu ada tiang awan yang menjaga dan melindungi bangsa Israel supaya tidak kepanasan. Dan setiap malam pasti selalu ada tiang api untuk melindungi bangsa Israel supaya tidak kedinginan. Dan juga sebagai petunjuk jalan, malam-malam kan di padang gurun pasti tidak ada lampu, ya adik-adik, cuma dari cahaya bulan, bintang gitu ya, dan ditambah dengan... Atau di tiang api yang Tuhan Allah persiapkan untuk bangsa Israel. Bukan cuma itu juga, untuk melindungi bangsa Israel dari ancaman hewan-hewan yang ada di padang gurun. Pasti hewan-hewan yang ada di padang gurun, bukan hewan-hewan yang biasa kita pelihara, kayak kucing, anjing gitu kan adik-adik. Coba apa aja ada yang tahu nggak? Binatang yang ada di padang gurun, apa aja? Audrey, Fino, ada i, kalajengking ular ya kan, ada landak gurun, iguana nah itu kan bukan binatang-binatang yang kayak tadi kata saya bilang, yang biasa kita pelihara pasti binatang-binatang itu bisa mengancam keselamatannya bangsa Israel, tapi itu tadi Tuhan Allah sudah menyiapkan tiang api supaya binatang-binatang itu gak mendekati bangsa Israel nah adik-adik luar biasa banget pertolongan Tuhan Allah menyertai bangsa Israel dari mulai mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai pada akhirnya mereka ke Kanaan di Kanaan mereka bisa hidup dengan enak, banyak makanan mereka bisa membangun rumah tapi bangsa Israel adalah bangsa yang mm, keras kepala banget deh bangsa yang susah dibilangin mereka pas udah di Kanaan malah bukannya menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Allah, tapi mereka kembali menyakiti hati Tuhan Allah dengan menyembah Allah lain, menyembah patung, menyembah berhala, akhirnya Tuhan Allah membuang bangsa Israel lagi ke, kemana yuk, ada yang tahu? Ebi atau Weli? Ke bangsa Bah, ke Babel adik-adik, selama berapa tahun tuh bangsa Israel di Babel, ada yang tahu nggak? Syafel, berapa lama bangsa Israel e, di Babel dibuang ke Babel? Selama 70 tahun. Wah, adik-adik, bangsa Israel udah dikasih selalu diberikan e, pertolongan sama Tuhan Allah, selalu dikasih dikasihi sama Tuhan Allah, tapi mereka tetap aja terus mengulangi kesalahan yang sama. Terus aja berbuat e, yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan Allah. Nah lewat Masmur yang tadi kita baca, mau mengingatkan lagi kepada kita semua dan juga saat itu kepada bangsa Israel untuk ingat kalau Tuhan Allah tuh udah luar biasa banget menolong bangsa Israel. Jadi bangsa Israel harusnya apa? Iya harus bersyukur dan berterima berterima kasih. Sama juga buat kita, banyak banget berkat, banyak banget uh, pertolongan yang udah Tuhan Allah kasih dalam hidup kita ya kan coba Katrail bisa sebutin berkat Tuhan dalam hidupnya Katrail apa aja dan teman-teman yang lain mulai dari nafas kehidupan kesehatan Mama Papa keluarga bisa makan tiga kali sehari bahkan mungkin lebih terus adik-adik masih bisa sekolah ya kan meskipun di tengah-tengah pandemi ini adik-adik masih bisa belajar ada laptop di rumah atau handphone atau mama papa bisa beliin kuota untuk adik-adik tetap belajar terus adik-adik punya banyak mainan di rumah banyak ya adik-adik adik-adik masih bisa dikasih kesehatan, adik-adik masih punya teman yang selalu menemani adik-adik bermain bersama dengan adik-adik dan banyak lagi pastinya tapi Bukan cuma hal-hal yang enak doang, Iya kan kita pasti nggak selalu merasa seneng terus. Ada saatnya kita sedih, ada saatnya kita kecewa, ada saatnya kita kesulitan dalam belajar mungkin, aduh nggak ngerti terus nih apa yang udah disampaikan oleh bapak atau ibu guru, atau kita kecewa karena nilai kita jelek, sedih mungkin karena kita nggak diajak main sama teman kita, atau saat kita dimarahin mama sama papa. Atau karena kita diejek sama teman-teman kita. Atau bahkan mungkin ada dari kita yang um, merasa sangat sedih karena kita harus kehilangan orang-orang yang kita sayang. Kita merasa sakit. Atau kita melihat orang-orang yang kita sayang sakit. Pasti rasanya nggak enak banget. Atau bahkan di saat pandemi saat ini nih kita nggak bisa main di luar sebebas dulu. Kita nggak bisa uh, ke sekolah. Oh mungkin sekarang udah ada yang masuk sekolah ya. Tapi kita gak bisa duduk deket-deketan sama temen, makan bareng, main bareng, ya kan? Gak bisa saat ini, kita lagi gak bisa melakukan itu. Tapi, kita mau diingetin lagi sama pemasmur hari ini. Dalam keadaan apapun, meskipun kita lagi sedih, tadi lagi kecewa, lagi bete, bosen, ataupun di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, kita harus tetap bersyukur, harus tetap berterima kasih kepada Tuhan Allah sampai hari ini adik-adik masih sehat meskipun di luar sana banyak sekali virus, tapi Tuhan masih kasih adik-adik dan keluarga kesehatan itu hal yang harus adik-adik syukuri dan berterima kasih kepada Tuhan, mama papa masih ada menemani adik-adik itu hal yang harus adik-adik syukuri nah jadi kata saya mau ingetin lagi, hari ini kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Allah baik saat senang maupun saat susah. Nah, semoga firman Tuhan hari ini bisa dimengerti dan jadi berkat untuk adik-adik dan keluarga yang ada di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Adik-adik kelas Ateh. Nah, apa kabar nih adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik tetap sehat selalu ya walaupun ada di rumah aja. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitasnya, adik-adik. Setelah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kata tadi, nah, aktivitasnya apa sih, Kak Rachel? Nah, kita akan membuat hiasan pohon Natal nih, adik-adik. Nah, hiasannya itu bentuknya apa sih, Kak Rachel? Kayak kurang kelihatan gitu, Kak Rachel. Ah, ini bentuknya adalah malaikat. Nah, kita akan membuat hiasan pohon Natal berbentuk malaikat. Nah, bahan-bahan yang adik-adik butuhkan, yang pertama adalah adik-adik membutuhkan kardus atau karton yang adik-adik bisa temukan di rumah, yang tebel ya adik-adik, kayak gini. Lalu adik-adik akan membutuhkan origami. Nih, boleh warna apa aja ya adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik akan membutuhkan lem dan double tip atau slot tip yang adik-adik bisa temukan di rumah. Adik-adik juga akan membutuhkan tali. Nah, talinya ini adik-adik bisa pakai apa aja ya? Bisa pakai pita, bisa pakai tali masker yang udah nggak kepakai lagi. Bisa pakai, ini namanya tali rami ya. Adik-adik kalau punya di rumah boleh pakai ini juga. Bisa pakai tali-tali yang lainnya juga. Nah, adik-adik juga akan membutuhkan alat tulis untuk menulis nanti. Yang terakhir adik-adik akan membutuhkan gunting. Nah, adik-adik bisa... Minta tolong bantuan mama papa ya Kalau misalkan agak susah membuat polanya Nah hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah Ambil kardusnya atau kartonnya Potong sekecil mungkin Segini kira-kira adik-adik Nah lalu adik-adik gambarkan menggunakan alat tulis tadi Pola dari malaikat yang bakal jadi Hiasan pohon natal nanti ya adik-adik Nah seperti ini nih polanya nanti Kak Rachel kirim fotonya di grup pekat PA Shalom biar adik-adik bisa ikutin ya Nah selanjutnya adik-adik gunting polanya pakai gunting kalau berbahaya bisa minta tolong sama mama papa karena polanya agak ribet nih adik-adik nah setelah digunting adik-adik bisa tempelkan polanya tadi menggunakan lem atau double tip yang adik-adik punya nah setelah itu adik-adik bisa tempelkan origami di polanya tadi ini adik-adik jadi polanya itu nanti ditempel dulu sama origami terus nanti nggak kelihatan Kak Rachel polanya nah nanti setelah ditempel adik-adik baru gunting karton tadi atau kardus tadi sesuai dengan pola yang sudah ditempelkan tadi adik-adik nah setelah itu adik-adik tempelkan ke kedua sisi adik-adik ini warnanya bisa beda-beda atau sama terserah adik-adik sebaiknya adik-adik aja setelah itu adik-adik bisa tempelkan tali atau pita yang adik-adik punya di rumah adik-adik double tip atau selotip dulu lalu adik-adik tempelkan di bagian belakang hiasannya tadi adik-adik seperti ini ya oke setelah itu jadi deh adik-adik nah tadi alat tulisnya itu digunakan buat apa sih kak Rachel digunakan untuk menulis nih adik-adik yang harus adik-adik tuli, tuliskan adalah aku harus di bawahnya give thanks and spread kindness nah nanti kak Rachel foto-fotoin hiasan pohon Natalnya lalu kak Rachel kirim di grup pekat Shalom biar adik-adik bisa ngikutin ya oke setelah itu adik-adik sudah jadi membuat hiasan pohon Natal Nah hiasan ini bisa adik-adik gantungkan nanti di pohon natal yang adik-adik punya di rumah. Nah kalau sudah selesai, adik-adik bisa fotokan, lalu adik-adik kirimkan ke grup WA Pelkat PA Shalom, biar katasya dan Karechel lihat nih, nah karya bagus-bagus dari adik-adik gitu. Oke, jadi jangan lupa ya adik-adik dikerjakan aktivitasnya. Sekian, sampai jumpa adik-adik. Gimana adik-adik? Sudah dengar dengerin herman Tuhannya kan di setiap kelas masing-masing? Oke dan sudah mengerjakan aktivitas jangan lupa diselesain Lalu kalau sudah boleh dikirimkan ke grup WhatsApp Pol KTA Shalom Depol Adik-adik kita akan memberikan persembahan Persembahan adik-adik bisa disatukan dengan keluarga yang di rumah Nah persembahan adik-adik dapat dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 3 sore atau adik-adik bisa mempersembahkan di transfer Melalui di samping ini Warta PA Warta PA yang pertama Kakak mengucapkan selamat ulang tahun Buat adik layan dan kakak layan yang berulang tahun Dari tanggal 6 sampai tanggal 12 Desember 2021 Selamat berkati. Warta PA yang kedua kalau kakak mau ngingatin adik-adik nih untuk absen bagi yang sudah ikut ibadah hari ini ya di kolom komentar. Formatnya nama underscore kelas lalu sudah beribadah. Nah misalkan Asnat kelasnya at dan sudah beribadah. Oke? Okay? Yang ketiga untuk Papa Mama orang tua adik-adik yang belum bergabung dalam grup WhatsApp PA bisa join mau link yang ada di description box. Atau bisa juga melalui Instagram. www.polkat.pa.shalomdepok Untuk adik-adik yang punya kerinduan buat nyanyi Ataupun yang lainnya, boleh banget untuk mengirimkan videonya ke email polkat.pa Emailnya polka gmail.com Nanti akan kita tayangkan di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak Online via Youtube DPD Shalom adik-adik, kakak -adik, mengingatkan lagi nih untuk minggu depan tanggal 19 Desember 2021 kita akan beribadah melalui Zoom jam setengah 8 pagi link Zoom akan dikirimkan melalui grup WhatsApp LKT Asyawa teruntuk mama dan papa yang mungkin punya kritik ataupun saran mengerti, mengenai ibadah hari minggu kita boleh banget disampaikan ke pengurus ataupun kakak-kakak -kak yang lainnya Atas partisipasi adik-adik Dalam memberikan sumbangan kasih Dalam rangka perayaan Natal Jemaat Shalom Tuhan Yesus berkati adik-adik Dan Bapak papa ya Oke Kita masih dalam suasana Natal Ada rangkaian acara nih. Salah satunya adalah podcast Welcoming Christmas With P.A. Shalom Malam ini jangan lupa adik-adik jam 7 malam Di Youtube KPIB Shalom Nah ada juga Natal PA, coba diingat baik-baik nih Tanggal 26 Desember jam 4 sore ya kak via Zoom Nah dalam rangka perayaan Natal PA, kakak-kakak Talithia akan memberikan starter kit untuk adik-adik Yang akan adik-adik kerjakan bersama dalam perayaan Natal PA untuk starter kit tersebut adik-adik bisa ambil di gereja setiap hari minggu Mulai hari ini tanggal 12, tanggal 19, lalu tanggal 25 Sesudah ibadah dewasa di gereja Untuk info selanjutnya akan diumumin lewat grup WhatsApp Polkatri Asyalom Jadi mama papa jangan lupa buat cek-cek grup WhatsAppnya ya Dik, Kak, sebenarnya kita sudah ada di penutup akhir ibadah nih. Iya nih. Kiranya firman Tuhan tadi boleh Mengajarkan kita ya, Kak, iya, untuk kita bisa kita terima untuk... kasih sama Tuhan atas apa, Kak? Atas bersyukur syukur, terus habis itu kehidupan yang adik-adik iya, semua yang sudah kita punya. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita, kita mau bernyanyi lagi nih dari kidung ceria 199 bait 1 dan 3. Aku suka menuturkan. Kita tadi udah nyanyi, kita udah dengerin firman Tuhan, kita juga tadi udah bikin aktivitas sama Kak Rachel ya. Jangan lupa untuk dikerjain aktivitasnya, terus di foto dan dikirim ke grup WhatsApp PLKPA. Nanti Kak sama Kak Rachel tunggu ya. Sekarang kita udah berada di penghujung ibadah kita, kita mau mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap berkat anugerah yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah boleh menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk boleh menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dan berterima kasih atas setiap berkat yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Bersama dengan keluarga kami, kiranya Tuhan boleh selalu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan.